Jik, jik jik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game kita paling ya, seluruh kita pemodal 79.000 saja hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya bos sekalian berbagi slot gacor hari ini yuk langsung gas kena aja kita main mediate 1200 saja double change aktif kita coba dulu Turbo dulu 20 kali ya, seluruh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku, situs slot kacor tersolid sandaro, jaga dunia akhir. Di sini WD pun pasti dibayar lonas bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang kalian bisa tahu, bisa cek RTP game live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri seluruh jadi buat kalian semua. Selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau tidak guys luar ya. Nah, langsung gas aja yuk back to the game ya. nah, Untuk link RTP 8000 ada di pin komen ya seluruh langsung gaskin aja jangan ragu jangan bimbang. Maya cuma di RTP 8000 pastinya ya bosku. Situs slot tergacor tersolid antara Joget dunia Arab dan satu satunya situs yang ada RTP game live nya jadi buat kalian semua jangan enggak. Jadi kalian nggak bisa ragu lagi buat bermain di RTP 8000 lah. Ugasin aja. Cocol-cocol manja di RTP 8000 dan untuk linknya saya taruh di pen comment ya bosku. Ayo dari kita dapat free spin pertama ini. Yuk, yuk kasih paham, kasih yang manis-manis, kasih yang gurih-gurih. Aduh, hijau connect kuning dulu dong, kuning dulu kasih. konegasi biru, biru. Uh. semua anjir kuning dulu boleh merah-merah hmm. asik nih. nggak mau lumayan layak lurtang puluh dua lagi kasih yang manis-manis dong ah ungunya dulu anjir malah gitu keluarnya ayo lagi lagi lagi lagi dan lagi oh, ya, dan selalu saya ingatkan ya dulu sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi kacor atau enggak ya seluruh ya jadi buat kalian semua R rtp game yang real life 24 jam permenit per detik nature sesuai dengan game-nya hanya ada di rtp 8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pin komen langsung gaskan saja yuk gelasnya percaya lagi dong gelasnya percaya lagi mantap merah boleh merah boleh merah boleh tuh oh, nanggung banget seluruh birunya nanggung tapi lumayan lah ya suruh. 150.000 ya petah di luar ini lumayan lumayan gak bos R 8000 pastinya. Ini lagi us kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih us -guri, lagi dong us. Dor lagi dong. Petirnya mana us? Petirnya mana dong? Aduh nggak ada kita coba naik pet ke 3000 ya slur. Seperti biasa awal di 1200 double aktif kita naik ke 2400 double ceng aktif juga ya slur ya yang pentingnya seluruh main slot utamakan WD utamakan profit selalu pahami ritme rtp gamenya sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu situs itu gacor eh gamenya lagi gacor atau tidak dan satu satunya situs yang kalian bisa tahu rtp game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya hanya ada di Rp8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pin komennya suruh langsung jatuhkan saja gas gas gas kena aja sosok cocol manja di Rp8000 pastinya ya bosku ayo kasih dong frispin aduh 23 doang dua doang empat dong us kasih yang manis hmm, atas kuning skater tuh harusnya aduh bukan ternyata bukan bosku aduh aduh ayo sudah hmm, mau kamu masa cuma satu masatu. turun langsung hmm, nih gue lagi dong us. mantap us free spin di P 2400 ya seluruh semoga ada isi ini biar kita bisa jbd mantap hari ini ya seluruh, ya tur Aduh buat kalian semua yang ingin tahu info terbaru tentang slot setelah hari ini bisa dibantu like comment subscribe-nya karena cuma di channel ini kita menyediakan pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini pola spin slot hari ini slot gacor hari ini slot hari ini, slot gacor lingus hari ini slot gacor lingus hari ini dan sebagainya jadi buat kalian semua langsung bisa dibantu like comment subscribe nya ya seluruh gas-gas cancel aja langsung ya ayo 200.000 pertama yus masih sisa 10 kali freeze lagi anjir sinyalnya Oh, telkom shit, telkom shit, Oh yeah. Hmm, eh, Anjir. Hmm, kode nih, kode nih. Ini kode nih, kode alam nih harusnya nih. Kasih maksudin ke, udah utar-utar kayak gitu. Aduh, begitu. Hmm, Kaul yang bagus dan ternyata belum ada tanda-tanda naik lagi. Yuk, umumnya dulu boleh itu. Oh biru dulu ternyata yuk cincin turun lagi dong anjir nggak mau biru jadi ungu dong jadiin lagi turun dua itu mantap kuningnya jadi trik uro uh, atas kuning kasih perpikir dong pasti hmm? lumayan lah ya seluruh ya 6000 x 25 150an lah ya lumayan lumayan lumayan lah hari ini kita intinya itu bermain slot mencari profit mencari peluang WD yang terbesar ya sebagai ya. jika kalian sudah merasa cukup Ya sudah-sudahi saja langsung kasihkan WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya ya seluruh ya jadi selalu saya ingatkan itu des birunya dong eh, lumayan layak Aduh ya buat selain semua bisa dibantu yuk yuk yuk yuk yuk bisa yuk dibantu oleh komentar ...nya, karena untuk channel ini kita menyediakan pola slot hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olimpus hari ini pola slot gacor Olimpus hari, hari ini slot gacor Olympus hari ini yuk langsung aduh lumayan lah ya seluruh buat akhir-akhir ini 4000 kali hmm, 220 udah lumayan profit juga kita ini nya naik-naik sekitar 700.000an ya slot. ini adalah peluang WD yang cukup menurutkan ya seluruh ya lumayan lumayan lumayan, lumayan. 678 uh, 800-an nih 878 ya seluruh ya Aduh kita kelari SP ini ini kita langsung auto kabur saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like comment subscribe nya cuma di channel ini kita menjadikan menyediakan pola slot hari ini dan pola slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor hari, hari ini ya seluruh ya yuk lebih bantu like comment subscribe-nya ya bosku ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa ya seluruh ya like comment subscribe-nya bye bye